Berarti all seluruhnya ya berarti ya summary ini tertinggi rata tertinggi juga diambil oleh MS Chanbur. Wow. wow wow wow. Ini hiunya sangat ngamuk sekali di match apapun di map apapun. Padahal kalau kita tahu hiu harusnya butuh air miramar itu harusnya gersang. Harusnya Tapi ya. Malah bisa galak di miramar. Ya betul sekali dan ini dia untuk tim Sam untuk elimination highestnya vampire. Oke okay. so ya yeah. oke okay, nggak apa apa. Secara damage survival time memang paling tinggi dan vehicle usage cartridge harusnya paling tinggi juga NFT. Mungkin tadi bukan The Highest ngelihat kayak rata oh, terbesar kali ya. Rata terbesar. Ya, ya, nanti kita akan pastikan tentunya ya. Betul. Bagaimana tadi dengan maksudnya The Ini dia vampire paling tinggi untuk total elimination dan wajar aja sih karena dia beberapa kali bahkan sering kali masuk ke late game. Terbukti dari average survival time Yang juga vampire cukup tinggi dengan 21 menit 42 detik. Ya kita melihat juga ini dia Eliminator rankingsnya nya Dimana ternyata masih dipimpin oleh seorang Demrut. Dengan 18 Elimination disusul Kids dari tim Secret Malaysia. Dengan 15 Elimination dan juga ada Redface Face. Dengan 15 Elimination lalu ada Lamborghini. Juga sama dengan 15 Elimination. Ini Kids berarti nge cepet cepat banget ya, ya. dalam Team Secret ya. Join di season 4 kan kalau nggak salah. Dan sekarang udah bermain di SEA dan bahkan luar biasa banget dengan 15 Total Elimination Point dan permainan dia menurut gua ...sedari awal bener-bener jangkarinnya tim Secret sih. benar-benar impactful banget untuk tim Secret juga, Sunsquare. Betul sekali, kids yang baru didatangkan langsung nyetel bersama... ...dengan tim Secret Malaysia dan kita juga melihat ini dia... ...di posisi kelima dari elemen terankingnya ada seorang Swaps... ...dari Vampire dan juga ada Popsi dari MS Chonburi. Lalu kita lihat juga ada Onyx dari APG Esports, lalu ada Datcon juga. Tonike, dan juga Shroud dari eh, dari APG eSport. Wih, Shroud. Luar biasa G -g ya. Memang, ya masuk PUBG Mobile, wuh, ngecun langsung. Langsung berada di posisi <laughs> 10 ya, dari eliminator Ranking. Dan itu juga yang membuat APG hari ini dapat dua kali WBCD. Betul, karena agresivitas ini bangun dua playernya aja. Bahkan masuk ke lini Terminator atau eliminator Ranking ya, bisa kita katakan. Dan ini dia MVP rankingnya Lagi-lagi mungkin agak mirip dengan tadi yang didapatkan walaupun ada... POP-Z 007 sekarang ya. Ada Demerude dengan 18. Kemudian itu dia damage sampai dengan MVP points, time timenya. Kemudian KDA. Ini tinggi banget yang didapatkan oleh pop Ini menurut gue menjadi wajar karena... Banyak game mereka sampai late game hmm. gitu loh san Jadi akhirnya KDA-nya cukup tinggi, 3.3. Dan ini angka yang sangat besar. Tapi ada tim Indonesia juga red face di sana. Ya ada satu perwakilan Indonesia yaitu red face. Dan kita melihat juga dari MVP Rankings, di posisi kelima, Jasper, lalu Swabs, lalu Lamborghini, Onyx, dan juga Tony K serta ada Matoy dari tim Secret Malaysia. Tadi mungkin gue nggak banyak menyebutkan ya. Tapi Matoy hari ini, kalau teman-teman perhatikan, ini balik ke gelar dia yang waktu itu sempat diproklamirkan, sempat diramaikan oleh Pasta dan Wolfie, hmm. King of DMR. Matoy kan, betul ya, kan? Ya, ya. Dia pakai SLR tadi di Miramar beberapa kali dan itu on poin banget numbangin lawan-lawannya walaupun kembali lagi jarak jauh tidak mesti untuk dapat elimination tapi istilahnya ngepres lawan untuk gak bisa gerak dan terbukti tadi tim secret di Miramar sempat untuk bisa menduduki peringkat top 3 dan itu bagus banget dari bagian high ground betul saat menggunakan senjata jarak jauh memang yang dituju atau tujuan utamanya adalah membuat momentum betul. kalau dapat knock Momentum didapatkan setidaknya momentum untuk ngepus, momentum untuk keras, atau momentum untuk bisa melakukan rotasi. Betul sekali, and this is it, ladies and gentlemen, please welcome the top 16 teams, the very first top 10 The Vampire, MFC, Gig, Team Secret, The Xavier, APG, BN United, Axis, The Infinity, dan Eagle Esport. Ya kita melihat di mana dari lembar yang pertama tim-tim ini. Mayoritas mendapatkan winner-winner chicken dinner. Sehingga winner-winner chicken dinner merupakan sesuatu yang cukup penting, sangat penting. Walaupun kalau kita lihat dari MS, Chonburi, dan juga dari tim Secret, mereka berhasil berada di top 5 tanpa mendapatkan WWCD. Yup, and this is it for the next top 16. Genesis Dogma, Face Clan, EFOS, Bigotron, Four Rivals, dan Yangon Galacticos. Ini adalah... Tim-tim yang akan masuk ke Super Weekend. But again, really respect. Nice try untuk V Gaming, Onyx, RRQRU, dan NFT. Terutama teruntuk untuk RRQRU dan NFT. Much respect yep. dari kami semua. Please come back stronger. Dan kami ingin melihat kalian di minggu kedua lebih on point.